Sekitar 10.000 tahun yang lalu, cahaya dari ledakan bintang raksasa di konstelasi Vela tiba di bumi. Supernova ini meningkatkan benda padat yang disebut pulsar yang tampak terang secara teratur saat berputar seperti mercusuar kosmik. Dari permukaan pulsar ini, angin partikel muncul yang bergerak mendekati kecepatan cahaya menciptakan kekacauan partikel bermuatan dan bermedan magnet yang menabrak gas di sekitarnya. Fenomena ini disebut Nebula Angin Pusar. Dalam gambar baru ini, halo biru muda berkabut sesuai dengan data polarisasi sinar X pertama untuk Vela yang berasal dari penjelajah polimateri sinar X Penciptaan Naza atau Imaging X-ray Polimateri Explorer Naza. Garis buram biru samar yang menunjuk ke sudut kanan atas sesuai dengan sempurna partikel energi tinggi yang keluar dari pulsar dekat dengan kecepatan sekitar setengah kecepatan cahaya. Busur sinar ek merah muda diperkirakan menandai tepi daerah berbentuk donat di mana angin pulsar mengguncang dan mempercepat partikel energi tinggi. Pulsar itu sendiri terletak di lingkaran putih di tengah gambar. Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, para ilmuwan terkejut dengan polarisasi tingkat tinggi yang mereka temukan dalam sinar X di nebula angin Pulsar Vela. Pengamatan Imagine X-Ray Polymaterial Explorer terhadap wajah ini dipublikasikan di jurnal Nature pada bulan Desember. Berbeda dengan sisa-sisa supernova yang dimiliki selubung material di sekelilingnya, Polarisasi sinar X yang tinggi menunjukkan bahwa elektron tidak dipercepat oleh guncangan turbulen yang tampaknya penting dalam sumber sinar X lainnya. Sebaliknya, harus ada beberapa proses lain yang terlibat seperti rekoneksi magnetik yang melibatkan pemutusan dan penyambungan garis-garis medan magnet. Itu adalah cara di mana energi magnet diubah menjadi energi partikel. Data Imaging X-ray Polymateria Explorer juga menunjukkan bahwa medan magnet disejajarkan sebagai struktur halus berbentuk donat di sekitar pusar. Bentuk ini sesuai dengan harapan para ilmuwan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait nyembulan angin vela pulsar terbang dalam gambar baru dari Imaging X-ray Polymateria Explorer nasa. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe,